Sesuai dengan kalender pemerintah, maka malam ini kita sudah masuk tanggal 11 Dhuhr Hijjah. Demikian sampai tanggal 13 Dhuhr Hijjah disyariatkan untuk menegakkan ibadah kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengalirkan darah. Dan seiring dengan ibadah kurban, disyariatkan pula untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, guna membesarkan Allah, mensucikannya, memuja dengan cinta hanya kepadanya, serta mengikhlaskan penghambaan hanya untuknya. Dan di malam ini, Allah Subhanahu SWT kembali memberi ni'mat besar kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu, mempelajari kitab Riyadus Salihin, Karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Dinsyaraf An-Nawawi Rahimahubahu Ta'ala setelah kita lewati pada pertemuan yang lalu pengenalan singkat terhadap kitab dan kandungannya secara menyeluruh dengan melihat judul-judul penting dari bab ini dari awal secara singkat sampai akhir yang dimana di sana kita bisa melihat bahwa kandungan kitab ini, sebagaimana judulnya, yaudz solihin, taman-taman untuk orang-orang soleh. Ilmunya akan menjadi kebahagiaan dalam hidup kita, memberi ketenangan. Lihat, kita masuk ke dalam bab pertama, babul ikhlas. Di jami'i wal-aqwal, wal-ahwal, al wal beliau rahimahullah ta'ala, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan dan seluruh ucapan serta seluruh kondisi al-bariza yang nampak, wal-khafiya ataupun yang tersembunyi, yang batin. Dari judul kita pahami bahawa dalam bab ini beliau ingin memaparkan kepada kita ilmu ilmu penting dalam mewujudkan keikhlasan dalam menghadirkan niat pada seluruh amalan kita dan metode Syekh rahimahullahu taala dalam memaparkan ilmu dari kitab ini adalah menyebutkan firman-firman Allah dulu yang berhubungan dengan bab. Selanjutnya, menyebutkan hadit-hadit Nabi AS. Kalau ada, beliau akan sebutkan ucapan para sahabat. Dan kalau ada kalimat-kalimat yang kurang jelas, maka beliau akan beri penjelasan singkat. Jadi, Sekedar pendapat beliau dalam kitab ini sangat sedikit. Sebab kitabnya berisi ayat-ayat Al-Quran. Hadit-hadit Nabi Wasallam Ucapan para pemuka terbaik. Para sahabat. Radiyallahu anhu. Walaupun ada ucapan beliau. Maka itu pada bab. Untuk mengumpul pembahasan. Dan pada. Akhir bab untuk menjelaskan beberapa kalimat-kalimat rumit yang perlu penjelasan. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Imam Syafi'i menegaskan bahwa bab yang semisal ini itu ada dalam seluruh pembahasan. Dan di sini Imam An-Nawawi menegaskan ikhlas dan menghadirkan niat itu pada seluruh amalan. Apakah amalan itu berupa perbuatan, ucapan, hati, kondisi kita, atau amalan itu sesuatu yang nampak ataupun yang tersembunyi? Selama dia amalan, selama dia ketaatan, maka... Harus ada keikhlasan dan menghadirkan niat di dalamnya. Di awal pembahasan, beliau memaparkan tiga ayat yang sangat penting untuk dimengerti, dipahami, diyakini tentang niat, tentang keikhlasan. Mari kita baca. Beliau berkata, Allah Subhanahu Wa Taala bertakdirkan ayat dalam surah al-bayyina yang sering kita dengar bahkan banyak di antara kita telah menghafalnya Alhamdulillah. Tetapi bersamaan dengan itu ayat ini justru banyak di antara kita terlalaikan terhadapnya. Padahal jelasnya terangnya kandungan ayat ini. Mari kita cermati. Allah berfirman, "Wa ma umiru" Mereka tidak pernah diperintah. Mereka tidak pernah diperintah. Illa kecuali. Li agar supaya. Ya budullah. Mereka beribadah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. Dengan mengikhlaskan. Seluruh ibadah. Agama ini hanya untuk Allah. Hanif seraya menjadi orang-orang yang hanif berpaling dari semua selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimush dan agar supaya mereka menegakkan salat. Wa zakat dan supaya mereka menunaikan zakat. Wadzalika dinul di akhir ayat, Allah tegaskan, dan hal itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Ini ayat menjelaskan kesimpulan agama yang lurus. Kesimpulan agama yang lurus. Itu di akhirnya. Dan di awalnya menegaskan, tak ada perintah kecuali hanya ini. Tak ada perintah kecuali hanya ini. Apa itu? Wa ma umiru. Mereka tidak pernah diperintah. Jin, manusia, orang Arab, orang Yahudi, orang-orang musyrikin yang menentang Nabi. Ya, yeah. siapapun. Mereka tidak pernah diperintah. Perintah dari Allah. Yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Kata Allah tidak pernah mereka diperintah illa kecuali. Berarti apa? Hanya ini perintah. Hanya ini perintah. Apa itu? Ya, budullah. Supaya mereka beribadah kepada Allah. Dengan dua cara. Muhlisina lahuddin. Dengan mengikhlaskan. Hanya untuk Allah ad Agama ini. Ibadah ini. Dan. Hunafa sebagai orang-orang yang Hanif dua keadaan. Inilah perintah. Tidak pernah diperintah kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan dua keadaan: Muslim dan Hanif. Terus Bayuqimus salat supaya mereka menegakkan salat. Bayuutus zakat dan serta supaya mereka menunaikan zakat wa dhalika dinul qayyimah dan itu adalah agama yang lurus. Lihat ayat ini, ayat yang sangat jelas memahamkan kepada kita makna keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan. Dalam seluruh amalan Ayatnya berisi tiga hal yang merupakan dinul qayyimah. Yang pertama, tidak pernah ada perintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah. Makhlisina lahuddin hunafat. Yang kedua, supaya mereka menunjukkan salat. Negakkan salat. Yang ketiga, supaya mereka menunjukkan zakat. Yang kedua dan ketiga, itu masuk di yang pertama. Yang pertama itu lebih luas. Kita melihat yang pertama. Mereka tidak pernah diperintah kecuali apa? Supaya beribadah kepada Allah. Kalimat beribadah kepada Allah. Melingkup apa? Melingkup sholat. Melingkup menunaikan zakat. Jadi kalimat pertama itu. Kalimat yang menjelaskan hakikat ibadah seluruhnya. Hakikat agama seluruhnya. Hakikat perintah seluruhnya. Harus ditegakkan kepada Allah dengan dua keadaan. Sebagai orang yang mukhlis, yang menyatu dalam sebagai orang hanif. Mukhlisid dan hunafat. Kemudian Allah menyebutkan dua ibadah besar. Yang harus kita tegakkan dengan ikhlas. Dan harus kita tegakkan sebagai orang hanif. Iaitu ibadah sholat dan ibadah zakat. Padahal sholat sudah masuk dalam kalimat ibadah. Zakat sudah masuk dalam kalimat ibadah. Tapi kenapa disebut lagi? Tidak lain jamaah untuk menjelaskan kepada kita bahwa dua ibadah ini sangat istimewa. Dua ibadah ini sangat spesial. Dua ibadah ini sangat luar biasa. Dan dua ibadah ini juga mewakili seluruh ibadah. Sebab ibadah terbagi dua. Dalam sebahagian pembagiannya. Itu apa? Ibadah dengan badan. Dan ibadah dengan harta. Salat mewakili penghambaan badan. Zakat mewakili penghambaan har harta. Jadi diungkap di sini. Agar supaya kita yeah, bisa mengembangkan fikiran kita. Bahawa yang Allah perintah di awal ayat ibadah kepada Allah mukhlisina laqutin khonafat itu melingkup semua ibadah badan dan seluruh ibadah harta seluruh ibadah badan dan seluruh ibadah harta yang diwakili dengan dua penghambaan besar solat mewakili penghambaan badan dan zakat mewakili penghambaan harta supaya mampu menegakkan ibadah dengan mukhlis dan sekaligus hanif Menegakkan solat, menunaikan zakat. Maka inilah orang yang di atas dinul qayyimah. Agama yang lurus. Agama yang lurus itu bahasa lainnya as-shirar al-mustaqim. Jalan yang lurus. Mustaqim dan qayyim sama asal maknanya. Sama asal maknanya menunjukkan kuatnya, tegaknya, lurusnya, kokohnya jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memahamkan kepada kita bahwa perintah beribadah perintah beribadah adalah satu-satunya perintah. Sebab Allah bilang wa umiru. Mereka tidak pernah diperintah Illa, kecuali, li'abudullah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalimat penafian, menafikan sebelumnya, kemudian mendatangkan kalimat penetapan, itu melahirkan pengkhususan. Tidak ada yang seperti ini, yang ada hanya ini. Pengkhususan. Tidak pernah ada ini, kecuali ini. Berarti hanya mengkhususkan. Di sini terdapat ilmu besar. Perintah Allah, perintah Allah melalui semua Nabi dan Rasul yang diturunkan dalam kitab-kitab itu tidak akan pernah lepas kecuali hanyalah ibadah. Ia dan ibadah di sini melingkup seluruh perkara yang Allah cintai, yang Allah ridai, yang berhubungan langsung dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama makhluk. Selama itu petunjuk datang dari Nabi Alaihissalam maka dia seluruhnya masuk ke dalam ibadah yang harus ditegakkan muhlisina lakutin hunafa kalimat liya abudullah supaya mereka beribadah kepada Allah tidak disebutkan ibadah apa nanti setelah itu dengan huruf atof baru disebutkan dua ibadah solat dan zakat ibadah yang lain tidak disebutkan Sebab sudah dilingkup dalam kalimat pertama, lia'a budung Allah, supaya mereka beribadah kepada Allah. Ibadah apapun. Dan setiap ibadah harus tegak dengan dua, bukan satu. Ayatnya tidak berbunyi, lia'a budung. illaha mukhlishina lahu saja atau liyabudullaha hunafa saja atau liyabudullaha saja tapi ayatnya berbunyi liyabudullaha mukhlishina lahu ddin hunafa tiga ibadah kepada Allah sebagai orang yang ikhlas dan sebagai orang yang hanif inilah kenapa sampai surah ini Dinamakan bayinah. Di antara sebabnya, karena jelasnya dalam memahamkan makna keikhlasan. Karena jelasnya dalam mengajarkan makna ibadah. Karena jelasnya dalam menegaskan hakikat perintah. Yang ternyata beribadah harus ikhlas. Yang ternyata ikhlas harus Hanif, sebahagian ayat hanya memerintah beribadah atau ikhlaslah, atau tegakkan Hanifiyah. Tapi di sini dikumpul tiga-tiganya dan ditegaskan bahwa tidak pernah ada perintah kecuali hanya ini. Itu artinya apa? Pahami semua perintah ibadah di ayat yang lain. Ke arah tiga ini, pahami seluruh perintah ikhlas di ayat yang lain kepada tiga ini, gaskan makna hanifia di ayat yang lain kepada tiga ini. Ini artinya menafsirkan Quran dengan Quran, memahami Quran dengan Quran, dan ini cara memahami Quran yang paling sempurna, paling benar. Kemah kolak tul jin nawait insya illallah ya Saya tidak mencipta jin dan manusia. Saya hanya apa? Beribadah kepada Aku. Maka pahami. Beribadah kepada Aku artinya beribadah kepada Aku yang Allah minta itu adalah beribadah kepada Aku saat orang ikhlas dan hani. Ayat-ayat yang mengajak untuk ikhlas. Maka pahami, ikhlas artinya tegakkan ibadah, ikhlas kepada Allah dan sebagai orang yang hanif. Ayat-ayat yang menjelaskan supaya kita tegakkan millah ibrahim hanifah. Maka pahami, millah ibrahim hanif adalah tegakkan ibadah dengan ikhlas secara hanif. Dan inilah perintah, tak ada perintah selain itu. Tak ada perintah, kata Allah. Wama umiru. Mereka tidak pernah diperintah, illa kecuali hanya ini. Dia Allah Supaya mereka beribadah kepada Allah. Mukhlisina laguddir hunafa. Tegas sekali bahawa, hanya ini perintah. Perintah beribadah. Dan perintah beribadah, yang tidak ada selainnya, adalah hanya ketika ibadah ditegakkan, sebagai orang yang mukhliis, dan sebagai orang yang hanif. Mukhlis, kata tunggal dari mukhlisin. Hanif, kata tunggal dari hunafa. Hunafa artinya hanif, hanif. Mukhlisin artinya mukhlis, mukhlis. Sekarang, apa itu mukhlis? Mukhlis kata sifat. Orang yang menegakkan ikhlas. Hanif Kata sifat Namanya Amfilatul Mubalagah Sifat Mubalagah Yang sangat dalam-dalam Persifatan Hanif Adalah orang yang Sangat dalam Dalam Mewujudkan Hanifiyah Apa itu ikhlas Apa itu hanifiyah Lihat Ikhlas Menunjukkan Kemurnian Purni betul. Lahu hanya untuk Allah. Hanif menunjukkan terlepasnya kita dari seluruh selain Allah Subhanahu SWT. Dari kata Hanaf. Hanaf artinya berpaling. Tak pernah bertemu. Maksudnya apa? Berpaling dari semua selain Allah. Sehingga hati lahir dan batin dalam ibadah betul-betul tidak pernah kepada siapapun juga selain Allah hanya kepada Allah ini hanif kalau ikhlas menunjukkan betul-betul murni hanya kepada Allah Subhanahu wa dan dua ini harus ditegakkan sebagai sifat dalam setiap ibadah inilah makna ikhlas secara menyeluruh. Inilah makna niat secara menyeluruh. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Niat dalam bahasa Quran dan hadith Nabi alaihi salat wassalam yang dijelaskan oleh para ulama kembali kepada dua penggunaan, yang pertama niat bermakna memaksudkan pekerjaan, memaksudkan ibadah, menginginkan amalan. terdengar asan, terdengar asan, maka syiah Langsung pergi berwudu, Ambil pakaiannya. Pergi ke masjid. Jika ditanya, mau kemana, Ke masjid. Mau apa? Sholat. Berarti apa? Niatnya ke masjid untuk sholat. Itu niat. Keinginan. Dia ucapkan, tidak diucapkan Niat sudah pasti. Selama dia inginkan. Ini niat dalam arti yang pertama menginginkan, memaksudkan amalat. Niat yang kedua, dan ini lebih penting. Niat yang kedua, dan ini lebih penting. Terdengar azan. Syiah berwudhu. Ingin ke masjid. Ingin sholat. Ditanya, mau apa ke masjid untuk sholat? Itu niatnya. Yang pertama. Sekarang ditanya lagi, kamu sholat, mau apa? Sholat untuk apa? Kepada siapa? Mau apa? Cari apa? Itu niat dalam arti yang kedua. Itulah ikhlas. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu kedalaman niat. Kata niat lingkupnya lebih luas. Mungkin ada orang berniat untuk sholat, tetapi tidak ikhlas. Sementara yang diinginkan adalah bukan sekadar berniat, tetapi harus ikhlas. Sebagaimana dalam ayat, tegakkan ibadah, muhlisina lahuddi tunafa. Jelas, saya ulang. Niat, ada dua penggunaan. Satu, memaksudkan ibadah. Niat dalam makna ini yang banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqhi. Dalam kitab-kitab fiqhi. Jual beli, fiqhi ini, wakaf, muamalah, jual Banyak sekali. Hukum ditentukan oleh niat. Maksud yang diinginkan dia dalam ibadah. Ada orang masuk ke kamar mandi mandi pakai sabun pakai sampo apa semuanya bersih betul tidak ada yang tinggal biar satu daki yeah. bersih betul yeah. tapi dia masuk sekedar mau mandi membersihkan maka yang seperti ini tidak terhitung sebagai wudhu. sebab dia tidak ingat niatkan untuk bertahan bertaharah yeah. tapi kalau dia masuk dia niatkan diinginkan mandinya itu untuk mengangkat hadat, maka dia menjadi uduh, menjadi taharah Bahkan mengangkat hadat besar. Walaupun tidak pakai sabun, walaupun tidak pakai sampo. Iya, eh, karena nih niatnya. Ini niat dalam arti yang pertama, memaksudkan ibadah. Dan syekh di sini mengatakan, bab harus menghadirkan niat dan keikhlasan. Dua. Niat dan keikhlasan. Maksudnya apa? Hadirkan niat secara menyeluruh. Dan jangan lupa intinya niat. Yaitu keikhlasan. Oke. Kita datang ke masjid. Ingin sholat. Itu sudah niat. Tapi kita sholat kepada siapa? Harus ikhlas hanya kepada Allah. Untuk apa? Harus hanya mengharap. ridha Allah. Ampunan Allah. Karena apa? Semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Ini ikhlas. Dan amalan kita jamaah ditentukan oleh niat dan keikhlasan kita ini. Sama-sama sholat, sama-sama berzikir, Sama-sama bersedekah, sama-sama berturban Tapi pahalanya dan hasilnya bisa seperti langit dan bumi karena perbedaan niat dan keikhlasan. Karena perbedaan niat dan keikhlasan. Mari kita jamah. Jagah betul niat dan keikhlasan kita ini. Dan ayat yang ada di hadapan kita. Memahamkan kepada kita. Uh, murnian keikhlasan. Ternyata dalam kalimat keikhlasan. Ada lagi kalimat. Ada lagi makna yang harus dicermati. Yaitu apa? Hanifiya. Kadang ada orang menganggap ikhlas itu yang penting, saya hanya kepada Allah. Ikhlas itu ketika ada makna Hanifiah, apa Hanifiah? Berpaling dari semua niat selain Allah SWT. Ada orang ke masjid, mau kemana, mau sholat, sholat kepada siapa, kepada Allah? Mengharapkan apa? Pujian Allah. Tetapi tercampur, mengharapkan pujian orang lain. Berarti apa? Tidak Hanif. Tidak hanif. Kalau tidak hanif, tidak ikhlas sebenarnya. Sebab ikhlas yang sebenarnya sebagaimana ditegaskan dalam ayat ini, ketika terpalingkan semua niat kepada semua selain Allah dan hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini terlihat dahsyatnya ayat ini menjelaskan hakikat keikhlasan. Dan ini berlaku untuk semua ibadah. Liya'budullaha. Supaya mereka beribadah kepada Allah. Muflisina lahuddin hunafa. Dengan dua ini. Muflisina lahuddin dan hunafa. Khamisimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi... Ayat yang pertama yang boleh sebutkan yang merupakan hakikat perintah, merupakan hakikat ibadah, serta menjelaskan hakikat dinul qayyimah adalah ayat yang betul-betul memahamkan kepada kita kedahsyatan, makna dari keikhlasan, kedalaman, makna dari hadithiyah, serta kemurnian dalam penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu SWT. Test. Lagi. Hah? lagi berapa menit sepuluh menitmati ini saya bisa teriak ini tes tes tes satu tes -Satu. -Satu. -Satu. satu satu satu dua iya kita lanjut alhamdulillah ayat ini terdapat dalam surah al-bayyinah bayyinah terang jelas dan terbukti betul. Kandungan ayatnya terang jelas. Terang jelas. Jadi kalau ada yang solat. Ada yang berpuasa. Ada yang berkurban. Ada yang bersedekah. Ada yang membangun masjid. Ada yang melakukan haji kepada umrah apa semuanya. Tapi tidak ikhlas. Maka tidak pernah diperintah itu. Atau dia ikhlas. Tetapi tidak hanif Tidak berpaling dari. Niat-niat yang lain. Dia campur. Dia mau pujian Allah. Mau juga pujian selain Allah. Maka tidak hanif, Sebab hanif Makna dasarnya adalah. Berbalik dari semua selain Allah. Kalau kita paham dengan paham sebenarnya tentang ini. Maka di situ kita akan mengerti bahwa. Ikhlas itu sangat berat. Ikhlas itu sangat berat. Yang tidak mampu melihat beratnya ikhlas. Tidak pernah merasakan ikhlas yang sebenarnya. Ikhlas itu sangat berat. Sampai-sampai banyak ucapan. Imam-imam kaum muslimin. Imam-imam kaum muslimin mengatakan. Saya tidak mengerahkan segenap kemampuan saya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah sehebat-hebatnya. Seperti dalam mengerahkan kemampuan. Untuk ikhlas itu paling berat dalam hidup. Sebab kapan muncul bisikan, sekedar muncul bisikan, harapkan juga nih, pujiannya si Anu dan kita terima sudah batal sudah rusak sudah. Kalau sekedar muncul tidak masalah, sebab tidak ada yang bisa selamat dari bisikan-bisikan. Iya -bisikan. yeah. untuk Ikhlas. Eh. Semua akan dibisiki oleh sifat Supaya orang harapkan juga ini. Ujiannya ini. Harapkan ini. Kalau sekedar muncul, semua kita pasti dibisiki. Hanya jangan terima. Jangan terima. Jangan terima. Harus betul-betul fokus dan murnikan hanya kepada Allah SWT. Untuk itu, menutup Pertemuan kita. Saya akan sebutkan hukum. Iya. Bagaimana ria sum'ah dalam amalan. Yang merusak keikhlasan itu banyak. Ada kesyurikan. Kesyurikan akbar. Ada ria sum'ah. Ada juga menginginkan dunia dengan amalannya. Untuk pertemuan singkat ini, kita bahas dulu tentang ria dan sum'ah. Ria beramal ingin dipuji. Sum'ah beramal ingin diperdengarkan. Dan kalau disebutkan secara tersendiri, maka ria sudah melingkup sum'ah, sum'ah sudah melingkup ria. Tapi kalau disebutkan bersamaan, maka ria khusus untuk diperlihatkan, sum'ah khusus untuk diperdengarkan. Tapi ketika disebutkan tersendiri, ini ria, kalimat ria, tidak boleh ria, maka disitu ria sudah melingkup, ingin diperlihatkan atau ingin memper, memperdengarkan. Ini merusak amalan. Ria, hukumnya banyak. Yang pertama, ada orang ria, dan ini ria yang sangat berat, namanya ria ghalidah. Ini ria yang orang munafik. Ria yang semisal ini hukumnya syirik akbar, yang biasa kita dengar ria syirik akbar itu keumuman, tapi ada ria syirik akbar apa itu? Ria nya orang munafik, apa itu? Ria yang hampir semua amalannya hanya pujian manusia yang dia inginkan, itu orang munafik. Salatnya puasanya tidak ada amalannya kecuali manusia. Ria yang seperti ini kali, itu namanya? Ria yang seperti ini kekafiran. Yang kedua, hukum Ria hanya masuk dalam satu amalan. Amalan lain tidak. Hanya satu amalan. Yeah. Dan banyak-banyak amalan yang kemasukan Ria adalah amalan yang berhubungan dengan banyak orang. Membantu orang, yeah, menolong orang. Sebab ada yang puji tapi kalau amalan dia sendiri yang lakukan, tidak ada hubungannya dengan orang, bisa juga riak, tetapi lebih kurang. Baik. Hukum yang kedua tadi, riak masuk ke dalam satu amalan. Tanpa ada keinginan kepada Allah. Misalnya dia bersedekah semata karena mengharapkan tujuan manusia. Maka sedekahnya saat itu batal tidak diterima. Tanpa mempengaruhi sedekah yang lain. Tanpa mempengaruhi sedekah yang lain. Atau dia sholat. Semata karena mengharapkan pujian manusia. Bukan pujian Allah. Maka sholat yang seperti ini. Batal. Tidak diterima. Yang ketiga. Ria bercampur. Dia bersedekah. Dia sholat. Mengharapkan pujian Allah. Tapi. Mau juga pujian manusia. Kalau tadi, tidak ada pujian Allah. Iya, semata pujian manu, manusia. Nah, kalau ini, dia mengharapkan, dia sholat mengharapkan pujian Allah. Tetapi, ingin juga pujiannya manusia. Jadi, dia datang ke masjid memang mengharapkan pujiannya Allah. Tetapi, dia juga supaya orang, dia juga mau supaya orang puji. Dia bersedekah ingin pujiannya Allah. Pahal di sisi Allah. Tetapi, dia ingin juga pujiannya manusia. Ini bercampur. Iya, dia yang seperti ini sama dengan yang pertama, sama dengan yang kedua. Mengakibatkan iya. Salatnya atau sedekahnya batal tidak diterima. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka anishirk. Man asyrak ma'i ghairi wa wasyirkah." Dalam hadits yang sahih, Nabi bersabda, Allah berfirman, "Saya kata Allah Orang yang tidak perlu terhadap sekutu sedikit pun juga. Sedikit pun juga tidak. Siapa yang menyekutukan kau dengan siapapun juga. Siapapun juga. siapa pasti tinggalkan dia dan sekutu. Jadi Allah tidak betul-betul. Walaupun yang kita harapkan pujiannya hanya satu orang. Hanya satu orang. Tetap mengakibatkan sholat puasa itu batal. Kalau memang menjadi apa? Asal niat itu yang menjadi dasar kita beramal. Hukum yang keempat bercampur niat, tetapi bukan di asalnya. Maksudnya awal sholatnya, awal sedekahnya hanya kepada Allah karena Allah, tidak ada keinginan untuk dipuji. Tetapi di rakaat ketiga muncul keinginan dipuji. Sedekah pertama tidak ada keinginan dipuji. Tapi sedekah selanjutnya muncul keinginan dipuji. Maka gimana amalannya? Kalau yang tadi memang dari awal sudah ada keinginan dipuji. Kalau dari awal sudah ada keinginan, maka batal, ibadah itu. Tapi bagaimana dengan asalnya hajar kepada Allah? Tapi bercampur, solat. Ya solat duhur di kantornya solat duhur. Dua rakaat ikhlas. Di rakaat ketiga persis kepala dinasnya sholat di sampingnya dan dia lagi perlu tanda tangannya kepala dinas dan dia tahu betul kepala dinas sangat suka orang sholat ah muncul bisikan setan harapkan pujiannya semoga kamu dipuji sama kepala dinas muncul itu maka gimana hukumnya hukum yang pertama kalau dia lawan dia lawan dia tidak terima dia lawan sampai sholatnya berakhir maka dia mendapatkan sholat yang sah dan mendapatkan pahala mujahadah menghadapi riyak. Yang kedua, kalau dia tak kalah dia. Akhirnya diterima. Mau mengharapkan pujiannya juga kepala dinas dalam sholatnya. Maka gimana sholatnya? Yang benar sholatnya adalah pendapat yang benar sholatnya tetap sah. Hanya dia berdosa dalam sholatnya. Karena ada dia di akhir sebab Ria pasti mendatangkan dosa tapi sholatnya sah iya, tapi iya, dia berdosa dalam sholatnya baik, ini yang terakhir tentang Ria hukum Ria yang terakhir orang yang sudah beramal dan amalannya baik dipuji oleh kaum muslimin pujian itu sampai kepada dia dan dia senang, dia suka. Di mana amalannya? Yang seperti ini kata Nabi, ilkala ajila, ushr al mu'min. Yang itu adalah ala ajila, pemberian pertama dari Allah sebagai kabar gembira bagi orang-orang beriman. Jadi kalau ada kita beramal ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan pujian. kemudian amalan itu dipuji orang. Dan pujian itu sampai kepada kita. Kita senang, itu wajar. Senang, itu wajar. Pujian itu, senang, kita wajar. Kita bahagia, itu wajar. Bahkan kata Nabi, itu adalah berita dari Allah bahwa amalanmu diterima. Dan itu adalah pemberian pertama sebelum pemberian di akhirat. Hanya jamaah. Amalan selanjutnya bagaimana? Ketika kita mau mengulang amalan itu sementara kita sudah terlanjur senang jangan sampai memunculkan keinginan untuk dipuji dan itu berat itu berat sebab kita sudah terlanjur apa Wih, suka di nah, disinilah di sini semakin terlihat pentingnya itu menjaga niat memperbaharui niat, memperbaharui niat. Permantap lailahaillallah. Terus ikhlaskan niat, perbaharui niat kita. Salat kita, sedekah kita, apalagi ibadah kurban yang baru saja Allah Subhanahu wa anugerahkan kepada kita sebagai ibadah tak tertandingi, ibadah yang sangat mulia. Semoga Allah Subhanahu wa menjadikan amalan kita seluruhnya amalan yang mukhlishin lahu ddin hunafa dan semoga Allah Subhanahu wa menjadikan ibadah kurban kita sebagai ibadah kurban orang-orang yang mukhlisina lahu ddin hunafa dan menjadikan seluruh amalan kita amalan orang-orang yang ikhlas dan berpaling dari semua selain Allah Subhanahu wa dan semoga Allah Subhanahu wa senantiasa menjaga keikhlasan ketulusan kita menjauhkan kita dari hal-hal yang merusak dan memalingkan niat kita amin ya arhamar rahimin Allahumma inna nashhaduka bi annakal hamd la ilaha illa antal manna Budiya al-samaوات والارض يا دال جلال والاقرام يا يا قيوم وعملا متقبلا وقلبا خاشعا إنك أن تسمع العليم والجوال الكريم اللهم رزقنا اللهم من المخلصين ومن الحنفاء إنك أن تسمع العليم والجوال الكريم وصل الله على محمد وصحبه وسلم تسليما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.